Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas silaturahmi uh, ini. Bagi bapak-bapak yang uh, sedang melakukan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat beribadah puasa semoga puasanya lancar dan apa yang menjadi target sebagai uh, hamba yang berpendekat tua dapat kita raih di uh, bulan ini. Bapak-bapak sekalian, uh, ini izinkan saya uh, apa ya? mungkin berpendapatlah ya. Berpendapat bagaimana uh, mengelola ketiga dalam pandangan uh, spiritual jadi ini akan disampaikan oleh seseorang yang uh, sebetulnya bukan Ustadz ya uh, bukan Ustadz uh, disampaikan juga uh, ini sebagai pendapat uh, seorang praktisi jadi uh, belum, melalui, uh, ilmiah, ya. belum melalui kajian ilmiah ya belum sama kajian ilmiah hanya sekali lagi baru pendapat dari praktisi subjektif dari pribadi-pribadi saya ya Oke eh, sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang eh, izinkan eh, apa, saya sedikit eh, berkenalan meskipun diantara peserta eh, ada yang sudah kenal jadi eh, nama saya Ade kurdiman ya Ade kurdiman ini mungkin eh, topeng saya ya topeng saya hari ini nih ya e, baju yang suka Pak saya pakai ya amanah mungkin amanah amanah e, tapi sebetulnya apapun yang kita lakukan e, satu Bagaimana kita bisa e, berkontribusi terhadap e, K dalam rangka pembudayaan ketiga dalam rangka merubah aku K3, dan lain sebagainya. Saya sekarang hari-hari di PT Harmoni Panca Utama, perusahaan jasa pertambangan, sebagai corporate HSM manager. Dan di Harmoni Panca Utama, sekarang ada lembaga sertifikasi profesi. Saya di sana diamanahi sebagai direkturnya. Kemudian di APKPI, apa, sebagai eh, sekjen ya, dan seterusnya ya. aktivitas yang lain sekarang justru banyak juga eh, di instagram apa di Insta, instagram ya, di facebook ya eh, di youtube baru sedikit ya, apa untuk berbagi masalah keselamatan ya nanti juga saya tanya apa saya akan sampaikan kenapa juga saya eh, apa merambah ke ke apa ke media sosial ini juga Iya yeah. apa yang memotivasi gitu kan kemudian Bapak-bapak uh, ini ada dua foto-foto yang di bawah ini pada saat uh, 2015 uh, saya dapat kesempatan yeah. untuk uh, apa mengikuti pelatihan di Tokyo atas biaya dari Kementerian Tenaga Kerja Jepang. Jadi itu free 0 rupiah mewakili Indonesia ya, terdiri dari 24 negara. Uh, ini yang di atas uh, amanah uh, mewakili teman-teman APKPI mewakili pemerintahan RI untuk uh, apa uh, ikut uh, rapat penyusunan Code of Practice Occupational health and safety in open cast mine di uh, ILO uh, Geneva dengan biaya free juga itu dibiayai oleh uh, ILO oleh ILO. Kenapa ini saya sampaikan uh, bukan semata-mata karena portofolio tapi uh, di sini juga ada perjalanan rohani Di sini juga ada perjalanan spiritual. Di kalau saya berpikir atau bermimpi untuk ke Tokyo dan ke Eropa ya ke ke Swiss, saya belum belum mungkin belum belum eh, termimpi pada tahun tersebut saya berangkat ke sana gitu. Namun eh, mungkin ini juga sebagai suatu jawaban apa yang eh, pernah atau yang sedang dilakukan ketika kita melakukan sesuatu diniatkan karena ibadah ya diniatkan karena yang di atas maka fahuah hasbub laya tahsib nah, ini udah mulai nih <tuh> udah mulai jadi eh, K3 ini profesi yang sangat mulia ya dan tidak kalah dengan petugas medis ya nanti akan saya tunjukkan gitu ya eh, K3 itu adalah eh, pekerjaan sosial ya pekerjaan sosial maka ketika kita melakukan mengemban amanah tugas K3 ini, bukan semata-mata karena apa ya, materi ataupun profesi ataupun jabatan, nah ini kita akan banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam K3 ini. K3 bukan hanya personal problem, K3 bukan hanya sebatas masalah organisasi perusahaan, tapi juga komunitas sosial dan juga global-global ya jadi ketika e, niat kita coba di setting ulang ya bahwa berkat tiga itu tidak hanya hanya terbatas di perusahaan ya karena perusahaan juga itu juga akan terintervensi oleh nasional pemerintah dan pemerintah juga itu juga dipengaruhi juga oleh global oleh PBB misalkan gitu kan nah ini juga kita Sekuat kemampuan kita, kewenangan kita, bagaimana kita bisa mengintervensi pada layar-layar tersebut. ya Alhamdulillah, pada kesempatan ini eh, saya dapat masuk pada layar-layar tersebut eh, apa atas aman amanah yang diberikan dan kepercayaan-kepercayaan yang diberikan. Baik eh, perjalanan K3, saya mungkin eh, ini memasuki tahun ke-22 ini sekarang. ya jadi sejak tahun 1998 saya berkarya di Pamar sekitar lima tahun. Ya tadi sempat ketemu dengan rekan saya Pak Pariyono. Kemudian masuk ke Buma ya delapan tahun lebih dan terlahir nih di HPU ya tahun 2011 hingga saat ini ya saat ini. Dan ini perjalanan-perjalanan apa porto-porto portofolio porto -porto -porto hingga saat ini ya. 2019 uh, nambah pekerjaannya ini sebagai instragramer, kemudian sebagai Facebooker, mungkin juga nanti sebagai youtuber gitu, gitu kan, <laughs> seperti itu. Oke, okay. ini pengalaman-pengalaman memberikan kuliah tamu dan apa narasumber di tempat yang lain, baik di institusi pendidikan, kementerian maupun di uh, apa perusahaan-perusahaan uh, pertambangan dan yang lainnya. Oke, okay, Bapak. Uh, saya tidak banyak. Mungkin nanti yang saya sampaikan, kurang lebih selama satu jam, mungkin ini uh, ada empat hal yang ingin uh, saya sharing, kaitannya dengan uh, apa managing OHS in a spiritual uh, perspective. Ini pertama, kita lihat coba fakta-fakta uh, apa yang terjadi dalam hal ketiga juga dalam hal spiritual. Kemudian kita juga uh, apa, bisa diskusi mengenai uh, apa ya redefining mengenai safety apa itu K3 gitu kan. Kemudian uh, kenapa kita harus ber-K3 dan bagaimana ya, Tentunya nanti banyaknya saya akan menyoroti dari aspek uh, spiritual. Pertama ini uh, apa fakta-fakta ya fakta-fakta bahwa uh, Insya Allah kita sebagai praktisi ketiga tidak akan kehabisan pekerjaan ya bah secara global uh, hampir tiga juta ini uh, data dari ILO menyebutkan bahwa uh, apa masih banyak yang meninggal dunia ya 2,7 juta orang meninggal dunia uh, akibat kecelakaan kerja uh, ataupun penyakit akibat kerja per tahunnya ya per tahunnya jadi luar biasa ya atau sekitar 7500 uh, orang itu meninggal ya gara-gara uh, apa uh, tindakan tidak tidak aman itu gara-gara tindakan tidak sehat itu gitu kan di tempat kerja ya ini data yang uh, terbaru yang saya dapatkan di ILO, ya tahun 2019 kemarin ya kematian global sekitar 5-7 persen ya gitu kan jadi ini enggak kalah juga dengan coronavirus gitu kan jadi bapak-bapak yang berjuang di K3 ini juga ini adalah uh, pahlawan yang luar biasa seandainya kita bisa uh, amanah di bidang ini kita bisa menyelamatkan uh, sebanyak ini seharusnya itu ya jadi ini masih terbuka ya terbuka kesempatan kita untuk perkat tiga bahwa masih terjadinya kecelakaan-kecelakaan berakibat kerja. Kemudian tentunya para pekerja yang bekerja tersebut tidak berharap ending daripada kematiannya itu di tempat kerja. betul, ya Bahwa harapannya bekerja bisa menafkahi keluarga bisa membuat dia lebih sejahtera, namun bagaimana harus berujung di di mesin garding, bagaimana dia harus berujung eh, apa eh, kematian di disposal gitu kan berujung kematian di eh, sam dan lain sebagainya gitu kan ya kita prihatin dengan seperti itu gitu jadi eh, tugas kita masih banyak ya masih banyak untuk membuat E, pekerjaan dan kehidupan ini lebih aman. Ya. Kalau ILO tagline-nya adalah decent work, bagaimana menciptakan kerja yang layak. Ya, salah satu kerja layak itu adalah e, k yang yang yang memadai di tempat kerja, gitu kan. Dan ketiga, kalau di, di dimaknai sebagai e, apa pekerjaan dan kewajiban ataupun profesi semata, e, rasanya kita semua akan capek, ya akan capek. Ya, tapi kalau dimaknai bahwa ini sebagai bagian sesuatu yang lebih daripada itu, ini makanya akan luar biasa nanti dampaknya. Ya. Itu. Di Indonesia sendiri itu kurang lebih delapan orang setiap harinya yang meninggal. Ya. Insiden akibat kerja di Indonesia juga masih tinggi. Kalau berdasarkan laporan BPJS ini yang berdasarkan laporan BPJS, ya. laporan BPJS bagi mereka yang aktif di BPJS. Artinya apa? Sebetulnya masih banyak data yang belum masuk di sini yang yang yang yang belum terungkap gitu kan. Ini hanya yang uh, melaporkan dan yang sebagai yang aktif di di ini di apa di kepesertaan BPJS. Uh, Oke. Okay sebentar oke itu fakta mengenai e, apa kecelakaan-kecelakaan baik secara global maupun di Indonesia yang di Indonesia tadi secara ini ya secara global e, apa industri kecelakaan kemudian fakta yang kedua adalah ini yang sebetulnya jadi jadi, jadi, jadi jadi potensi yang harus e, yang bisa kita ini kita jadikan Uh, apa ya uh, momentum bahwa Indonesia ini adalah negara-negara religion ya. atau agama uh, menurut Wikipedia yang ada di saya download kemarin 20 April 2020 uh, agama ini di Indonesia itu memiliki peranan penting gitu kan. dan ini juga dijadikan sebagai uh, apa dasar negara ya di dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa Ya, bukti bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan negara yang meyakini adanya Tuhan gitu kan dan kita lihat juga populasi ini ya sekitar dalam ya, penduduk eh, apa Indonesia itu adalah Muslim ya. Muslim ya kemudian juga beberapa agama-agama yang lainnya ini adalah semuanya harusnya potensi potensi yang bisa kita menjadikan approaching di dalam kategori karena ada riset atau nggak ada riset kalau secara keyakinan ini saya meyakini ketika agama ini masuk ke dalam ipolexus budhaankam pun safety yakin ya hakul yakin uh, ini bisa bisa teratur gitu, bisa teratur ya cuman kita sekarang ini apa ya uh, melupakan nilai-nilai ini kita saya akan tunjukkan nanti beberapa slide di negara yang notabene bukan negara yang beragama tapi bagaimana kebersihan kerapihannya itu memadai dan ini kan ironi gitu kan. Harusnya di negara yang ber, ber apa ber, uh, agama, uh, yang notabene apalagi muslim yang terbesar gitu kan. Uh, malu kalau saninya melihat sungai itu uh, apa banyak sampah gitu kan. Malu ketika tidak antri uh, di tempat yang harusnya ngantri Malu kalau enggak tidak berhenti di rambut stok, event itu enggak ada polisi dan lain sebagainya. Gitu kan? Ini sebetulnya uh, apa ya? Uh, renungan buat diri saya juga gitu. Kan. Oke, okay, kita mungkin kalau melihat di jalan-jalan dan lain sebagainya, sering sekarang sudah mulai ya, spanduk-spanduk uh, seperti ini, ataupun apa, rambu-rambu utamakan sholat dan keselamatan kerja, dan sebagainya. Artinya, sebetulnya sekarang sudah mulai nih. Uh, apa ya uh, aura aura apa aura aura atau spirit ini spirit ini uh, untuk di apa ya diimplementasikan uh, uh, di di tempat kerja seperti itu oke okay. sering kita setiap hari mohon maaf ini yang muslim uh, selalu kan uh, apa uh, berzikir Allahumma taala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banaya Ya kita yakin bahwa keselamatan itu berasal dari Allah gitu kan? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memiliki segalanya dan sebagainya. Namun sekali lagi bahwa apakah betul kita meyakini ini? Kemudian kita juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pun di dalam keselamatan. Nah. Uh, tentunya kita perlu uh, apa? Redefinisi mengenai beberapa makna di uh, di dalam hal uh, keselamatan ini. Gitu. Nah, bicara sekarang mengenai spiritual safety, uh, maka ada tiga keyword, tiga keyword yang yang, yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah uh, apa itu safety? Ya, keyword safety itu. Kemudian yang kedua spiritual, kemudian spiritual base safety. Nah, saya coba uh, apa uh, urai satu persatu ini dari mulai safety, spiritual, kemudian spiritual base safety. Oke, okay, apa itu safety? Kalau k 3 uh, cukup banyak definisinya di kalau kita download uh, di Google ya. Yeah dalam waktu 0,4 detik Bapak-bapak akan menemukan 1,6 miliar definisi ya gitu kan. Cukup banyak definisi mengenai safety ya. Eh uh, okay, saya lewat dulu yang ini. Nah, uh, beberapa di antaranya ya masih yang yang yang as usual misalkan safety itu tidak ada tidak ada kecelakaan Uh, apa the absence of accident and incident safety itu adalah uh, upaya uh, bagaimana membuat situasi aman seperti seperti itu uh, adalah seperangkat, metode prinsip uh, kemudian uh, praktis ya bagaimana mengidentifikasi bayi dan lain sebagainya ini normatif normatif ya seperti itu nah, Coba juga eh, safety itu, itu juga ada adalah bukan hanya itu, tapi juga safety juga adalah science ya. Safety ada, tiga safety, ada eh, S1, ada eh, S2, ada S3 dan lain sebagainya. Ini safety adalah ilmu ya, safety juga adalah ilmu. Nah, berikutnya, bahwa terkait dengan definisi safety ini juga, ini akan mempengaruhi cara berpikir kita ya cara berpikir kita. Jadi kalau yang saat ini yang lagi yang trending adalah dari uh, Sidney Decker, uh, ini sudah eranya lagi era resilience, ya. Yeah. Eranya resilience. Bagaimana uh, apa uh, mengelola safety itu uh, tidak hanya dari aspek people tapi juga uh, organisasi, ya. Yeah. Enhancing the positive capabilities. Uh, people organization to adapt under varying circumstances kemudian juga ini uh, whole ya yeah. uh, definisi mengenai safety ini juga bisa mempengaruhi cara berpikir kita ya yeah. jadi definisi itu ada yang negatif ada yang positif gitu kalau safety masih uh, tidak ada kecelakaan itu definisi negatif masih safety satu gitu kan Nah, kalau safety adalah situasi yang aman dan lain sebagainya itu definisi yang positif ya, Ini juga berpengaruh kepada nanti kita menyusun uh, lagging indikator Jadi kalau indikatornya itu masih zero incident, uh, zero harm, itu masih negative approach, itu masih safety satu. Namun kalau sudah ke manajemen proses, leading indicator, SAP itu sudah di safety 2 yang positif ya. ya Spiritual safety juga ini sebetulnya sudah masuk ke dalam safety 2 Bagaimana kita mengenrich di proses gitu ya, seperti itu. Oke, okay. nah yang terakhir ini yang yang yang yang lebih mendekati lagi kepada spiritual ya. Ini Cooper, ini Cooper. Pakde vokalnya nggak Oke. Safety ini adalah, ya. Yeah. Safety ini adalah nilai, ya. Yeah. Safety ini adalah belief, yeah. Safety ini adalah keyakinan gitu kan. Kadang saya banyak menyampaikan lebih apa terlalu ekstrim ya, terlalu radikal mungkin, Safety ini adalah akidah, gitu kadang-kadang seperti itu gitu. Ya, yeah. uh, ini ini yang mungkin kita perlu uh, angkat, ya, yeah, angkat bahwa safety bukan semata tidak ada kecelakaan, safety bukan semata sekumpulan prosedur, proses dan lain sebagainya tapi safety juga ini adalah adalah nilai ya yeah, nilai ya yeah. Nah ini contoh ya yeah, contoh sama-sama uh, kita uh, apa menggunakan helm di jalan ya yeah. belum tentu para para pemakai helm tersebut uh, itu memiliki nilai safety yang sama ya yeah. yang satu memang dia menyadari bahwa saya harus pakai helm karena di sana ada potensi bahaya dan resiko. Ya, yeah. saya harus pakai helm karena Allah sudah memberikan anugerah nikmat yang luar biasa. Nah, di sini ada otak, saya harus jaga kalau saya pakai motor ada potensi saya terjatuh gitu kan. Dan saya harus rawat nih otak ini, kepala ini yang luar biasa yang bisa menggerakkan saya, bisa bisa uh, saya membuat karya cipta dan sebagainya. Ya. Yeah. Terlepas nanti ada razia, terlepas nanti ada operasi zebra, terlepas nanti ada pengecekan COVID dan lain sebagainya, saya akan pakai helm. gitu ya, ya Tapi kalau pakai helm karena bro, ya tanggal 1 sampai tanggal 15, hati-hati ada operasi zebra. Ya. Atau saya pakai helm karena saya sering melihat ada orang pakai rompi kuning, berhelm putih, suka deg-degan gitu kan apakah ini namanya cinta kan, gitu dia takut polisi karena ternyata gitu guys. Kan. ya yeah. uh, ini juga sama ya yeah. ya yeah. alhamdulillah di grup ini di video zoom ini nggak ada yang merokok karena lagi puasa kali ya <laughs> ya yeah. yeah. yakin nggak bahwa dengan nilai sehat ini membuat kita bisa sehat ya yeah. rambutnya dulu cukup panjang ya yeah. Sebelum rambu ini ya sebelum rambu yang di bawah ini ya merokok dapat membuat uh, Maco ganteng dan lain sebagainya gitu ya Tapi ternyata masih banyak yang merokok nah ketika terlalu panjang masalah apa rambu ini kemudian diperpendek apa uh, uh, uh, rambunya merokok membunuhmu gitu kan tapi kalau kita membacanya tidak pakai nilai ya tidak ada apa ya getaran-getaran uh, di hati ya Ya ketika dibacakan ayat bergetarlah hatinya. Nah, ini nggak nggak seperti itu kalau kalau membacanya tidak pakai tidak pakai value tidak pakai nilai. Saya kalau membaca ini dengan pakai nilai merokok memenuhmu. Aduh udah deh saya langsung gemetar juga gitu kan. Pasti akan saya hentikan seperti itu. Nah, ini contoh ya contoh. Nah sekarang eh, ini adalah framework yang bagus dari Pak Ridwan Jef saya ambil waktu ngisi materi di HP tahun 2017 uh, Di mana nih uh, value ini ini value ini ternyata membungkus semua membungkus semua jadi kalau seandainya tanpa value Oke okay, kita ada IBPR hajat and Risk, ada hira dan lain sebagainya ada uh, audit ya ada pengolahan macam-macam tapi itu nanti akan ketahuan dalam pengukuran level maturity ya sama-sama SMK3 nya sama-sama SMKP nya 70% belum tentu 70% ini di perusahaan A maturity nya itu sama gitu ya yang satu karena memang mungkin mengejar sertifikat yang satu memang dalam rangka improvement kinerja untuk mengurangi kesalahan dan sebagainya gitu kan yang satu karena mungkin ada lebih-lebih daripada itu lagi gitu nah ini semua ini adalah berangkatnya itu entry pointnya dari value dari value nah value ini yang yang yang yang bisa diintervensi dengan uh, approaching approaching diantaranya uh, approaching spiritual ya golden moon golden moon menyampaikan itu ada uh, apa uh, belief kemudian setelah belief expose value kemudian habis itu artefak gitu kan memang ini enggak kelihatan yang yang di brainwash yang di yang di apa tuh yang di uh, intervensi itu memang di, di, di sininya ya di belief di keyakinan gitu kan di belief ya ya di sini sampai ke lah ya yang bisa membuat uh, apa kerangka nilai-nilai uh, seorang itu gitu Nah bagaimana coba value kalau value itu bekerja ya terlepas dari kontroversi perusahaan ini di gambar ini ya gitu ya ya sama-sama seperti ini Bapak Ibu coba lihat perhatikan saya sama-sama seperti ini ya sama-sama seperti ini uh, suatu maskapai sama-sama seperti ini pramugari sama-sama seperti ini tapi bagaimana yang pakai value dengan nggak pakai value gitu kan yang hanya sebagai apa sebatas program dan jobdes ya ketika ada pelanggan ya Selamat siang Terima kasih Selamat siang Terima kasih ini hambar ya hambar ya padahal sama gerakannya kayak gini ya. tapi kalau pakai value gitu kan pakai hati gitu kan selamat siang terima kasih terima kasih telah menggunakan apa penerbangan ini ini beda gitu kan ya bahkan sampai agak memungkuk dikit. Gitu. Terima kasih Bapak atas kunjungannya gitu kan seperti itu jadi sama-sama seperti ini tapi satu pakai value yang satu nggak pakai value ini akan beda rasanya gitu. Ya. Oke, okay. nah ternyata juga pada saat uh, saya apa ya ke ke Jenewa kemarin menggunakan Qatar ini juga lebih lebih ngesot lagi itu ya. uh, ininya si si apa flight attendantnya itu bagaimana melayani melayani penumpang itu kan penumpang eh uh, apa? Uh, lebih daripada sekedar ini gitu kan dia menawarkan minuman apa yang mau bapak minum itu kan itu dengan apa uh, ramah jongkong apa uh, luar biasa lah pokoknya gitu ya luar biasa nah ini nih, ya di Jepang ya di Jepang ya kita juga mungkin Alhamdulillah sudah bisa menyaksikan kalau di Jakarta di MRT uh, kita kita juga udah bisa ya dan beberapa di busway juga Cukup inilah cukup uh, mulai-mulai respek satu sama yang lainnya gitu kan di di Jepang ketika ada ini, buat buat disability uh, person buat orang yang uh, lagi hamil orang tua meskipun nggak ada apa uh, uh, apa nggak ada penumpang di sini kosong tapi karena itu buat disability person nggak nggak nggak akan duduk gitu kan ya kemudian mereka uh, saling menghormat nggak berisik dan sebagainya. Kemudian dia eskalator ya, eskalator ya, ya, ini pasti di sebelah kiri ya, pasti di sebelah kiri, kecuali di Nagoya sama Kobe, mungkin sebelah kanan ya, tapi secara umum kalau di, di Jepang ini sebelah kiri ya, kemudian ini saya foto dari jauh ya, untuk nyebrang, nyebrang di jalan ya, ini nggak akan di, nggak akan di tempat-tempat yang lain ya, ya, pasti di tempat penyeberangan jalan ya, ini bagaimana value, value itu bekerja, ya. value itu bekerja. Ya. Nah, ini di uh, Swiss ya, di Swiss ya. Coba perhatikan kanan kiri, enggak ya, ada yang buka lapak kali gitu ya. nggak ada apa ya, bersih, rapi gitu kan. Ya, bagaimana ini value ini bekerja. Ya, ini dengar ada negara maju. Ini gara-gara baju juga value disiplin, value respect gitu kan. Apalagi ya. Uh, ya hormat antara satu dengan yang lainnya, value disiplin, gitu kan. Ini sebetulnya indikasi bahwa negara ini negara maju, ya. Jadi kalau Indonesia pengen menjadi negara maju, jangan gengsi untuk disiplin, buang sampah pada tempatnya. Jangan gengsi untuk disiplin menggunakan APD. Jangan gengsi untuk disiplin berhenti di rambut stop even itu nggak ada polisi, gitu kan. Ya, Jangan gengsi untuk disiplin apa melakukan hal-hal yang baik yang lainnya. Karena itu adalah ciri ya negara-negara maju, ya pun juga ciri-ciri orang yang sukses ya. ini malam hari ya malam hari saya perhatikan eh, bagaimana mereka ketertiban di lalu lintas juga sama nih ya seperti itu Nah eh, jadi value ya value ini ya ada yang mungkin nanti value-nya ke value eh, norma yang mereka anut ada juga nanti yang value ke, ke ke spiritual mungkin itu adalah peluangnya gitu kan nah jadi uh, kenapa uh, perlu safety yeah. ini juga perlu di di ini di apa uh, di redefinisi gitu kan jadi kalau bukan bukan hanya tiga yang esensial ini saja oh karena hak asasi manusia ya yeah. oh karena pemenuhan kewajiban oh karena memang ini adalah untuk biar untung ya tanggung jawab ekonomi Mari kita sekarang tambah lagi bahwa safety juga ini merupakan uh, apa, uh, tanggung jawab uh, spiritual. Ya. Event kita dalam rangka dalam rangka pemenuhan legal ini juga kalau dipandang sebagai spiritual adalah bukan semata-mata gugur kewajiban semata. Ya, ya contoh aja ya uh, jaga kebersih apa uh, bagaimana kita membuat bersih dan rapi di tempat kerja. Ya. Itu bukan semata-mata karena program inspeksi bukan karena program audit gitu kan tapi innalallah jamil yuhibu jamal bahwa Allah itu indah dan dia suka keindahan ya, ya. ada juga anadofatul minal iman ya kebagian kebersihan itu adalah sebagian daripada iman jadi menciptakan rapi dan bersih itu bukan semata-mata semata-mata program inspeksi housekeeping lima r dan sebagainya kalau hanya itu saja capek, ya, capek. Ya. Tapi kalau kita coba tumbuhkan bahwa itu adalah bagian daripada eh, apa tuh ini tanggung jawab spiritual kepada yang di atas, ini akan luar biasa ya. Tempatnya bersih dan berpahala juga orangnya gitu ya, gitu. Apalagi ya eh, kita harus pakai A.P.D keluar, ya pakai masker. Ah nggak ada yang pengawasan nih enggak ada yang ngawasin gitu kan nah, ini lagi PSBB ya enggak ada yang ngawasin juga sih di sini gitu kan tapi ketika pemerintah sudah menyampaikan tolong pakai masker keluar agar tidak terjadi penyebaran COVID dan lain sebagainya gitu kan ya ini dari itu ini legal keimanan pemerintah atau juga mungkin peraturan perusahaan peraturan ketiga perusahaan itu sebetulnya adalah bagian daripada keimanan ya ati Allah wa ati rasul ya Wa ulil amri mingkum gitu kan? Jadi, ulil amri ini baik ulil amri dalam konteks organisasi maupun juga, eh, apa tuh? Eh, ya, dalam kehidupan bernegara gitu ya, dalam bernegara gitu kan? Jadi, pemenuhan legal bukan just sebatas legal compliance, tapi ternyata pemenuhan legal aja itu juga bisa menjadi indikasi keimanan seseorang. Gitu, bisa menjadi keimanan seseorang. Ya, kebayang nih ya kalau seandainya kita hanya untuk gugur kewajiban ya. Dari undang-undang nomor 1 tahun 70 ya sampai sekarang nih kalau yang pertambangan sampai ke dirjen 185 tahun 2019 berapa banyak buku, berapa banyak pasal, berapa banyak apa ya, berapa banyak peraturan yang harus kita lakukan. Kita sudah capek duluan ya untuk menghafal, membaca, mengidentifikasi, membuat identifikasi legalnya udah capek gitu kan apalagi pemenuhannya tapi kalau sudah dimaknai sebagai bagian daripada tanggung jawab spiritual saya harus taat terhadap pemerintah dan sebagainya ini akan akan akan akan enak ya akan enak ya yeah. ini saya ada foto dengan para, para senior senior bapak-bapak luar biasa ya sampai sekarang ini dokter Sujoko ini aktif banget sharing eh, apa setiap hampir setiap hari ke, ke, ke saya memberikan Uh, apa wawa WA. ya luar biasa belum tulisan-tulisan beliau di grup-grup yang lainnya ya ini di sebelah ada Pak Suat Ramli juga luar biasa ya kalau ini bukan karena calling ya ya bukan karena ada sesuatu panggilan kepada kepada beliau-beliau uh, ini mungkin tidak akan sampai apa ya istilahnya itu ya se segencar inilah promosi-promosi beliau dan di usia-usia beliau ini saya ter termotivasi -ter -ter ya meskipun dengan usia mereka sepuh tapi semangatnya luar biasa mengalahkan pada yang muda-muda ya. Jadi kalau saya ngobrol punya value spiritual bahwa ketiga bukan hanya sebatas uh, apa uh, pekerjaan. Karena kalau sudah pekerjaan, yang sudah pensiun sudah purna ya. Nah beliau meskipun uh, uh, sudah sudah purna tapi karya masih tetap sekarang karena safety tidak akan ada pensiunnya gitu kan seperti itu oke okay. kita sudah masuk ke dalam spiritual jadi tadi definisi mengenai safety uh, apa begitu banyak namun ada satu definisi yang perlu kita uh, apa tuh uh, gantungkan yaitu uh, safety uh, adalah value yang kedua spiritual tadi ya spiritual ini kalau di muslim ini adalah uh, apa uh, tujuan daripada kehidupan kita ya wama halakul jina wal-insa illa liya budun tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, gitu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi alamin ya sungguhnya hidupku salatku, matiku semuanya semuanya lillah dan bapak-bapak perjalanan spiritual saya seperti yang tadi saya sampaikan di didimu di ketika kita sudah mengantukan diri bahwa semua yang kita lakukan ini termasuk juga sharing session ini gitu kan hanya untuk yang di atas hanya untuk Tuhan kita ya Lillah gitu kan maka fahwa hasbuh laya tahsib Allah akan cukupkan rezekinya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu kan Allah akan cukupkan rezekinya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kalau pendekatan aspek spiritual ini akan berbeda dengan pendekatan aspek manusia matematis insani satu tambah satu sama dengan dua tapi kalau matematik matis ilahi satu tambah satu fahuwala ya, ya itu akan luar biasa eh, apa hasilnya Oke okay. spiritual ya spirituality kalau saya buka beberapa uh, jurnal ada beberapa yang mendefinisikan bahwa spiritual ini berhubungan dengan agama ya yeah. yeah. mm -hmm. yeah, ini yang ini yang, yang yang saya dapatkan gitu kan ada juga beberapa jurnal yang lain ya yeah, bagaimana dengan dengan dengan di negara uh, di tempat yang tidak beragama ya yeah. jadi juga spiritual juga itu adalah uh, bagaimana recognition that employees have an inner life with Norris and is nourished by meaningful work. Jadi bagaimana dalam batinnya itu selalu menghadirkan uh, apa ya sesuatu hal yang uh, pemaknaan terhadap suatu suatu kegiatan dan lain sebagainya ya. Mungkin belum sampai kepada hidayah ini gitu kan tapi sudah sudah uh, apa bagaimana saya ini bermakna buat buat buat buat orang banyak dan lain sebagainya. Makanya tadi Jepang ya Jepang dia penganut Dewa Shinto, gitu kan. Tapi kenapa kok toiletnya bersih? Mereka mau antri. Mungkin ini diantaranya ya. Bagaimana menghadirkan eh, apa meaningful work atau ya baik eh, di tempat kerja maupun di community gitu. Kemudian bagaimana membuat perasaan uh, apa senang dan bahagia bisa menyenangkan orang yang lain gitu kan. Kalau kita kan beda kan, ya. Uh, apa ya senang melihat orang susah-susah melihat orang senang kan gitu kan ya. Jadi masuk ke kamar mandi uh, buang air kecil ingat bahwa nanti akan ada yang menggunakan lagi gitu kan. Nah, gimana kita respect ya bisa membuat orang lain senang dan lain sebagainya ya kita harus respek jagain ya, dan lain sebagainya ya dan sebagainya jadi kesimpulan dari definisi yang spiritual ini ada yang memang ada apa hubungannya dengan agama ada yang hubungannya ke ke apa ke, ke pemaknaan ya ke meaningful of life gitu kan ke meaningful of life ya oke okay nah jadi kembali ke sini ke, ke yang tadi itu ya jadi eh, bagaimana sekarang dalam konteks eh, men mengolah K3, kita melakukan pemaknaan-pemaknaan dalam aspek spiritual itu tadi ya apakah pemaknaan dalam aspek spiritual konteks agama atau nilai-nilai eh, yang dianut yang yang lainnya secara eh, apa secara secara global ya di sini jadi nilai inilah yang yang mem me me membuat me me mewadahi ataupun memayungi semua daripada kegiatan-kegiatan kita semua termasuk dalam konteks pengelolaan ketiga framework ketiga, bukan seperti itu. Nah dalam konteks uh, human behavior ya human behavior kan tentunya bagaimana kita itu merubah dari perilaku yang beresiko kepada perilaku yang ya, aman. Dari jahiliyah bagaimana kepada keimanan dari pasir gelap ke pasir uh, terang benderang ya melalui mining full apa meaning full value study itu ya antaranya value spiritual value spiritual oke okay. nah ini uh, hubungannya dengan safety culture bahwa uh, pengolahan septi spiritual ini bisa me, me, apa ya membantu menguatkan lah level maturity di suatu organisasi ataupun suatu suatu negara ya seperti itu tapi ini belum di riset ya belum di riset nih masih masih belum di riset jadi kalau dalam-dalam-dalam dalam Islam itu ada tingkatan ke, apa keyakinan gitu kan ya dari mulai jahiliyah kemudian Islam masih mungkin masih masih ya Uh, masih KTP kemudian sudah keiman ya baru ke, ke, ke ihsan jadi saya yakin ketika kita bisa mendevolve, membantu uh, apa mengcreate uh, apa ya orang-orang tercinta di sekitar kita termasuk pekerja uh, sosial ya yeah, sampai ke level yang yang yang ihsan, yang ihsan maka uh, luar biasa ya dampaknya ya orang yang husu sholatnya dia itu ihsan ya nggak ada pengawas nggak ada mengawasi tapi dia husu ya pun juga ketika ini diterapkan di pekerjaan ketika tidak ada atasan ketika work from home seperti ini ya meskipun atasan tidak melihat tapi dia tetap integritet tetap integriti gitu kan tetap dia ihsan ya karena ada Allah yang mengawasi bahwa saya harus bekerja work from home gitu seperti itu gitu kan secara keyakinan tidak perlu di research ya saya yakin ya tapi namanya manusia ini perlu ada kajian kajian ya, dan jurnalnya masih sedikit ya jurnalnya masih sedikit ya saya sering minta doa mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan, bahan disertasi saya untuk meyakinkan bahwa dengan penerapan ini bisa baik buat aspek keselamatan diantaranya saya nggak tahu kalau diantara peserta di sini ada namanya para paratri ada enggak ya? Kalau beliau sih sudah nge-like uh, ininya uh, apa uh, flyer kemarin. Paratri ini adalah uh, PhD candidate. Sekarang posisinya uh, apa? Uh, dia dosen di Universitas Katolik Atmajaya. Ya. Dia PhD di uh, Ferdinand Jerman. Ya, sekarang lagi melakukan kajian uh, apa? Uh, uh, religion dalam apa dalam konteks ini ya dalam konteks ini gitu kalau ada mungkin nanti bisa-bisa sharing bisa seri jadi ini nih Bapak-bapak uh, ya uh, nah tentunya sebelum ke orang lain ini uh, imannya meningkat sampai ke level isan di kita sendiri sebagai para praktisi k3 yang harus yang harus duluan Ya, kita berharap lain ke orang ke, ke karyawan, sampai ke Prof. Ihsan, sementara kita sendiri belum memaknai apa ya, bagaimana kehidupan kita, pekerjaan kita, profesi kita sampai ke level itu gitu kan. Ini juga agak ini agak menjadi challenge, menjadi challenge gitu. Jadi ibda binapsis ya mulai dari diri kita. Ya, kalau diri kita juga sudah sudah punya sudah punya apa tuh uh, value ini nah, ini ini akan akan akan, akan juga membantu uh, speed up untuk pembudayaannya ataupun memberikan uh, menurunkan ataupun menyebarkan nilai-nilai ini kepada yang lainnya. namun jangan jangan jangan khawatir tidak perlu nunggu tidak perlu menunggu kita sempurna kan nggak mungkin ya kita bukan bukan bukan nabi bukan bukan apa bukan bukan malaik, uh, ya ya gulani walau ayah sesuai dengan kemampuannya gitu kan sesuai dengan kemampuan apa yang kita bisa lakukan gitu kan ini juga merupakan journey sebetulnya perjalanan ya perjalanan spiritual oke okay. uh, terakhir uh, praktis ya ini ada ada ada ada contoh yang bisa mungkin bisa diambil tapi uh, belum belum belum uh, sempurna juga belum belum belum semua uh, diterapkan ya namun di perusahaan ini di HPW ini aspek-aspek spiritual ini cukup cukup kental bapak-bapak di di disampaikan di oleh oleh level apa manajemen nanti mungkin bisa dibantu kalau di sini hadir bapak. Yose dari Pama atau Bapak Suernomo dari Adaro karena sudah saya komunikasikan ke beliau-beliau untuk bisa berbagi di Pama sama di Adaro juga spirit perluinya sudah sudah sudah sudah ini sudah berjalan baik banget ya kami masih ini nah ini ya, ya, ya di HPU ada ya kalau kalau di Toyota ada Toyota Way di Samsung ada Samsung Way ya, di Google ada Google Away. nah ini di HP ada HPU yeah. Jadi uh, ini bukan bukan semata-mata strategi kejaman semata, ya. Yeah. Tapi um, contoh aja di filosofi, ini di filosofi bagaimana keberadaan perusahaan ini adalah giving added value for stakeholders, yeah. uh, Ini sebetulnya diambil dari uh, suatu hadis khairunas uh, an Jadi manusia yang paling baik itu adalah manusia yang sebanyak-banyaknya manfaat buat sebanyak-banyaknya manusia gitu kan kebetulan fansirnya muslim gitu kan nah ini uh, menjadi filosofi ya menjadi filosofi nah dalam konteks k 3 ketika kita bisa membuat selamat para pekerja kita bisa membuat selamat uh, apa tuh uh, sosial komunitas ya, dan lain sebagainya gitu kan ini adalah bagian daripada giving red value ya yeah. for stakeholder ya yeah. for stakeholder Kapan saja, di mana saja dan selamanya. Nah, yang kedua ini uh, value ini ya value ya ini value-nya value lima as ya. Kalau pasan Dia itu empat as. Nah ini kalau HPU lima as. Ya, ada satu as yaitu di sini adalah kerja ikhlas. Ya kerja ikhlas bukan berarti kerja tidak dibayar. Tapi itu tadi inasolati, wanusuki, wamahiyah, wa lillahi robbil alamin. Gitu. Bahwa bagaimana apa yang diberikan itu, yang dilakukan itu adalah semata-mata karena uh, Tuhan kita. Nah, ini yang diberikan oleh beliau, bahwa bagaimana uh, setiap aktivitas pekerjaan merupakan bagian daripada ibadah, ya karena kita adalah khalifah. Uh, White sekolah, roboh kali, ini jahil berarti khalifah, uh, gitu kan? ini yang disampaikan memang tidak kelihatan, ya tidak kelihatan, karena memang ini yang diintervensi adalah belief, belief kepada karyawan, belief kepada para leader, ya, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Nanti akan kelihatannya, artefaknya akan akan apa ya, akan akan eh, apa, eh, mudah sebutnya kalau artefak-artefak, ya. ya. Mudah, sebenarnya. Tapi yang berat memang ini, ya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai ini, gitu kan. Ya, contoh, ini juga eh, bagaimana kita menumbuh kembangkan urgensi kenapa sih harus eh, di apa dibangun budaya di tempat kerja kita bukan karena tututan daripada legal eh, harus ada skeptikasi maturiti bukan bukan karena melihat perusahaan-perusahaan yang lain juga skeptikasi sematuriti bukan tapi lebih kepada internal driver bahwa kenapa kita harus bangun budaya keselamatan itu merupakan bagian daripada nilai ibadah itu adalah spiritual responsibility gitu kan itu adalah tanggung jawab spiritual ya. bagaimana bisa menyelamatkan orang ya. bagaimana bisa menyelamatkan nyawa manusia itu adalah bagian daripada nilai spiritual nilai-nilai ini yang di, di internalisasi di di, di apa di, di perusahaan ya di perusahaan Oke, okay. pun juga kepada leadership kompetensi ya karena memang basic apa payungnya ini adalah payung tadi ada aspek spiritual, maka ini juga nilai-nilai ini masuk kepada leadership kompetensi di masing-masing apa pimpinan unit yeah, unit itu Seperti itu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu aspek kriteria untuk rekrutmen dan sebagian sudah memasukkan ke aspek di sana gitu kan. Ya, namun saya untuk dalam hal contoh-contoh uh, uh, yang di sini uh, belum bisa dapat menyajikan. Tapi prinsipnya bahwa dari mulai strategi manajemen di atas ini mesti masuk dulu gitu kan. Kita mau mengintervensi ketika di pimpinan unit ataupun di yang uh, owner nggak memiliki value yang sama, memang nanti akan terjadi uh, clash ya clash karena beda ya akan akan beda ini beda mazhab begitu kan seperti itu. Oke, okay. mungkin ini terakhir bapak-bapak eh, sudah satu jam bahwa yang namanya k 3 itu bukan semata-mata hmm, kita ngurusin masalah membuat sop, jsa, bukan semata-mata apd ya, program, tapi di sana di sana yakinlah bapak-bapak semua ada keberkahan di sana ibadah dan di sana ada ada jannah, ya, ada surga. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pindah ke lain hati. Saya masih tetap di K3 karena inilah yang membuat saya bersemangat untuk bisa sharing di grup WA, saya bersemangat sharing di Instagram, saya sharing di Facebook, saya sharing di S3 STGPK dan di mana saja. Ya, ketika saya bisa sharing kebetulan Allah sudah memberikan apa ya eh, jalannya mungkin di sini maka saya akan syukurin, saya akan manfaatkan se maksimal mungkin di ketiga untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat buat sebanyak banyaknya manusia, ya minimal buat diri kita dan keluarga kita, minimal buat perusahaan kita. Nanti efeknya adalah efek eh, apa ya, efek eh, ya seperti gelombang air lah gitu kan, ketika dimasukkan satu satu tetes, dia akan memberikan gelombang efek yang yang yang, yang banyak. Sesuai dengan kemampuan dan level otoriti kita, di mana kita bisa bisa mengintervensi untuk memberikan kemanfaatan, Pak Rahmat. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih untuk sementara. Sekali lagi, ini adalah pendapat. Ya, kalau ada yang kurang, mohon dilengkapi. Gitu kan? Kalau seandainya ada yang mau berpendapat, dipersilahkan untuk memperkaya juga pengetahuan saya mengenai masalah spiritual perspektif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Suwana Ustadz Efti ya Pak ya. Aduh, <laughs> ini kalau saya unmute ternyata suaranya berisik ya Pak. Mungkin saya akan... bagi siapa yang akan bertanya gitu. Karena kalau seandainya saya unmute all, suaranya sepertinya berisik. Banyak yang suara masuk. Baik, uh, Pak Ade, terima kasih uh, apa yang telah disampaikan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Ade. <tuk> <tuk> <tuk> ini tentunya topik yang disampaikan beliau hari ini pas sekali dengan momen kita uh, mengawali bulan Ramadan ini yang tentunya... Kalau seandainya segala sesuatu kita lakukan berdasarkan niat ibadah, tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT ya, balasan surga gitu ya. Dan seperti kita tahu bahwa Ramadan itu amalan ibadah kita e, dilipat gandakan gitu. Nah, awal puasa sudah diberikan semacam ini tentunya bagi rekan-rekan, bapak-bapak yang bekerja di lapangan, nah berarti langsung kita niatkan saja sebagai ibadah, maka insya Allah luar biasa nih. Oke okay, baik, Pak Ade, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin akan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama dari Pak Eko Pangestu. Ya Pak Eko Pangestu, sebentar kami akan open Pak Eko Pangestu untuk unmute. Mungkin nanti ada yang perlu dikonfirmasikan. Jadi pertanyaan dari Pak Eko adalah sebagai berikut. Pak Ade di kopi. Pak Ade? Oh, Pak Ade apa? Kena mute ya? Sebentar ya. Oke, yeah. oke, okay, okay, okay. para maaf. Oke, okay, ya. Pak Ade, ini pertanyaan dari Pak Eko Pangais itu adalah sebagai berikut. Bagaimana menjadikan atau membangun spiritual safety menjadi sebuah prinsip hidup di setiap karyawan? Karena saya lihat hmm. spiritual safety bisa menjadi kesuksesan dalam berbudaya k di perusahaan. Itu yang pertama, Pak Ade. Langsung tiga pertanyaan, Pak Ade ya. Oke, okay, itu Halo, pertanyaan. Um, uh, ya, langsung tiga pertanyaan, Pak Ade ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua ya. Uh, bagaimana mengkonsep value at value based safety proses dan spiritual safety supaya bisa ditanamkan kepada karyawan dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda? Oke, Pak Ade di copy pertanyaannya. Baik, nanti kalau seandainya ini kita bisa ulang lagi, Pak Ade. Nah, kalau dari saya sih, e, mungkin tambahan pertanyaan sedikit aja. Kira-kira value dengan mindset itu ada persamaan ataukah ada relevansinya enggak, Pak Ade? Itu tiga pertanyaan yang mungkin e, e, kami persilakan, Pak Ade, untuk menjawab terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan buka termin e, pertanyaan berikutnya kami persilahkan Pak Ade. Oke, baik. Tadi dari PR. Pak, oh. Pak Eko Pangestu, yang kedua dari Pak Dedi Irawan. Di mana, Iman? Iya, iya. Oke, Pak Eko itu kalau nggak salah saya tangkap, bagaimana pembudayaan apa tuh? Spiritual. Uh, spiritual safety kepada seluruh karyawan gitu ya betul ya Bagaimana menjadikan atau membangun spiritual safety menjadi sebuah prinsip hidup pada setiap karyawan baik ya eh uh, sekali lagi bahwa uh, kita hanya bisa sebagai apa ya istilahnya itu Uh, bisa sebagai bisa-bisa uh, hanya menyampaikan-nyampaikan ya menyampaikan tugasnya menyampaikan ya mendawakan mendawakan apa yang eh uh, apa dalam dalam uh, agama ataupun nilai-nilai uh, yang dianut gitu kan dan itu ketika sudah di uh, akomodir oleh perusahaan gitu kan tentunya ini bisa menjadi lebih e, bermakna e, ketika e, karyawan tidak hanya sebatas e, mengambil nilai-nilai ini berhenti di pekerjaan saja tapi bisa e, dia e, aplikasikan untuk e, kehidupan dia di luar pekerjaan dia ya contoh contoh saya sendiri tidak terpikirkan dulu ketika di perusahaan ini itu bahwa perusahaan ini memiliki nilai spiritual seperti ini ya bahwa saya tidak tahu juga awalnya bahwa presdir saya memiliki filosofi yang tadi giving added value for stakeholder atau bahasa ininya khairunas an paham linas kalau saya hanya sebatas di pekerjaan saja ya udah saya berhenti di pekerjaan kemudian pas pulang dari kantor sudah beda lagi nilai-nilai saya namun ketika saya resapi, Uh, apa uh, uh, renungi bahwa filosofi itu tidak hanya bisa berdampak ya, Pak Ade putus suaranya Atau, uh, tidak hanya Pak rahmat ya, suaranya putus-putus Pak 123 oke okay, bagus yeah, yeah. iya ya lanjut ya yeah. ya memang ini adalah suatu perjalanan ya suatu perjalanan jadi ketika perusahaan sudah memiliki nilai-nilai safety kemudian apa nilai-nilai spiritual kemudian si manajemen ataupun eh, apa eh, tim ataupun eh, change agent yang di sana yang men menurunkan atau men menginternalisasikan nilai-nilai sebetulnya karyawan nah Uh, pengalaman saya, ya, memang itu uh, harus berhenti hmm. untuk menyampaikannya, gitu kan, agar hmm. tidak terhenti di sebatas di pekerjaan saja. Tapi, juga bisa dibawa di luar pekerjaan menjadi suatu prinsip hidup, gitu kan? Seperti seperti itu, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, okay, baik, Pak Eko, mungkin ada yang perlu dikonfirmasikan atau sudah cukup puas? Oh, Pak Eko, kami Anjut dulu. Pak Eko, cukup ya? Pak. Oke, okay, silakan Pak Eko. Pak Eko Pangestu, maaf. Oh, Pak Eko, uh, udah cukup pas, Pak, dengan jawaban dari ya. Pak Ade. Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke okay, baik. Oke, okay, lanjutnya pertanyaan yang kedua Pak Ade dari Pak Deddy Irawan. Mungkin Bagaimana masih dicatat. Ma mengkonsep budaya uh, apa uh, uh, ataupun nilai spiritual dengan uh, Medan mungkinnya yang uh, latar agama yang berbeda-beda mungkin gitu ya ya yeah, ya yeah. Pak Rahmat ya betul uh, ya kita tadi tinggal tinggal mengemasnya uh, secara apa secara general saja ya yeah, ya yeah. contoh tadi kan uh, filosofi HPU giving added value for stakeholder ya yeah bahasa-bahasa aslinya sebetulnya tadi khairunas dan ya menjadi uh, apa, uh, apa memberikan nilai manfaat buat sebanyak banyak manusia kemudian yang bahasa strategi manajemen itu biar lebih generik itu diganti menjadi giving added value for stakeholder pada prinsipnya adalah nilai-nilai agama itu nilai-nilai universal ya tinggal kita bagaimana menemukan uh, apa ya uh, kepadanan kata lah kepadanan kata agar ini bisa eh, apa diterjemahkan ataupun bisa di, di, di dipahami dipahami oleh eh, secara eh, general ya karena yakinkan ini adalah rahmatan lil alamin agama yang rahmat buat seluruh manusia tidak akan ada bentrok dan benturan ya ketika di sini minta kebersihan itu bagian daripada keimanan di agama yang lain juga akan akan akan, akan sama seperti itu ya tinggal mencari kesepadanan kata saja ya. Ya kayak inilah, kayak uh, sepi talk, ada yang sepi talk, ada yang toolbox meeting, ada yang P5M dan yang sebagainya. Esensinya adalah bagaimana pada setiap pagi, pada setiap awal shift itu ada briefing awal shift, menyampaikan pekerjaan dan di sana ada resiko-resiko kecelakaannya, itu disampaikan. Nah kemasannya ada yang toolbox meeting dan sebagainya. Nah bahasa-bahasa ini aja yang di frekuensinya di, disamakan, disesuaikan dengan culture ataupun uh, apa tuh, uh, istilahnya apa kebudayaan atau lokasi tempat itu apa Pak Rahmat namanya itu apa menghormati kearifan lokal kearifan lokal kearifan lokal, kearifan lokal. Kearifan lokal gitu kan ya, ya ya betul satu nilai yang universal ya sebenarnya semua ya. agama pasti mengajarkan nilai yang sama gitu kan betul, ya Pak Adik, ya betul, betul. Yeah, oke okay. yeah. Baik, Pak Deddy Irawan, bagaimana? Cukup puas? Terima kasih, Pak Dedy. Ya, Pak Rahmat, Ade. terima kasih juga. Oh, baik, ya. Oke, Pak Dedy, ini masih banyak pertanyaan yang masuk. Tapi tadi satu pertanyaan selipan dari saya, mungkin bisa dijawab dulu, Pak Dedy. Relevansinya pasti ada, Pak Rahmat, uh, value dan mindset. ya, ya. Uh, Bahwa, uh, apa, tadi kalau golden moon itu, pertama dari belief. Dari belief. Kemudian belief itu apa ya ya di dalam lah di dalam ya belief keyakinan Kemudian ketika kita sudah meyakini sesuatu pasti akan menjadi exposed value Value yang terekspos gitu kan Atau ini bisa menjadi mindset bisa menjadi paradigma dan lain sebagainya gitu kan hmm. Cara berpikir dan lain sebagainya gitu Ini hanya bahasa saja sih tapi apa sih ada relevansi gitu kan oh, okay. Kurang lebih sama ya berarti antara value dengan ini ya mindset ya Pak Adi ya Baik, eh, langsung kita. Ayo uh, kan normal. Uh. Oke, okay, baik, lanjut, baik. Ya, bagaimana Pak Ade? Uh, suaranya putus-putus Pak Ade. Silakan. Oke, okay, silakan hadir. Silakan. Ayo. Lanjut ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Suara Pak Ade, kayaknya putus-putus. Okay. Mungkin jaringannya Pak dicek iya, iya. lagi, Pak. Kata, sepertinya network worth bandwidthnya rendah, Pak Ade, yang di Pak Ade. Jadi suaranya putus-putus, kelima di sini. Oke, okay, baik. Pertanyaan ke berikutnya, Pak Ade. Ya, ini datangnya dari Mbak Diniyah Indah, mungkin di copy Pak Ade. Pertanyaannya adalah: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya izin bertanya, bagaimana proses pendekatan spiritual?" Untuk kelas karyawan seperti operator dan mekanik di lapangan. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran spiritual kepada para karyawan yang langsung atau paling banyak terpapar bahaya di lapangan? Karena seperti yang kita ketahui, hidayah itu datangnya dari Allah. Mohon jawabannya. Pak Ade di kopi? Oh, sepertinya anu ya, Pak Ade. Halo, Pak Ade ya sepertinya kurang begitu jelas pak ade suaranya sinyal di situ sepertinya kurang bagus oke okay, pak ade oke okay, bagus ya yes, sudah bagus pertanyaan dari ibu ya sudah di copy Parahmat. pak ya silakan pak ade mudah mudahan Jadi kopi. Mm -hmm. Sekali lagi terima kasih Mbak Diniyah Indah atas pertanyaannya. Jadi bagaimana penyampaiannya di di lapangan ya di lapangan. Tentunya ini bisa berbagai cara, bisa berbagai cara. Nah, saya ini juga mengkorelasikan kepada apa prinsip seorang leader bahwa leader ini berbeda dengan bos atau manajer jadi sekali lagi bahwa eh, pendekatan untuk komunikasi kekaryawan tidak hanya cukup hanya di di kelas ya eh, apa melalui eh, safety eh, training atau safety meeting dan lain sebagainya tapi juga sebagai seorang leader itu dia juga bisa berfungsi sebagai sebagai uh, apa tuh ayah sebagai ustad ya. jadi bisa lakukan uh, face to face uh, counseling bisa lakukan di jalur uh, apa tuh uh, kegiatan-kegiatan uh, keagamaan atau ibadah di tempat-tempat uh, apa uh, ibadah ya, di, yang tersedia di tempat kerja di masjid ataupun di tempat-tempat yang lainnya dan sebagainya, memang itu tidak tidak ini tidak bisa satu, -satu atau dua tahun ya. E, pengalaman kan e, untuk bisa bagaimana Islam juga sampai ke kita itu 23 tahun. Dan sampai saat ini juga sudah 14 abad, e, tidak semua orang juga masih ada yang e, apa belum mendapatkan hidayah kan gitu kan. Ini yang yang yang yang dibuat yang... yang Yang di yang di agak menyampaikan yang dianut ya Oke. Okay. Hah. Oh. Enggak masuk ya. harus <tik> sinyalnya nih nggak bagus, bagus. ya dengan e, frekuensi ataupun e, nilai yang diambil oleh perusahaan wow, wow, wow, wow. satu dua tiga Orang. satu dua tiga Rahmat 1 2 3 Lanjut Pak yang jelasin suaranya. Lanjut Pak De. satu 1 2 Suara Fade jelas lanjutin Mbak Ade. Ade. udah biarin aja. Ini aja fit dulu. Iya, saya pikir cukup. Pak Rahmat, tadi yang buat pertanyaan dari Pak, Pak Ade. Oke. Okay. Baik. Oh ini baru masuk lagi. Baik yang form formal. Uh, untuk pertanyaan dari Budian sudah menjawab ya. Halo, Budian di copy. Diniyah indah. Iya Bu Diniyah udah di copy. Bu ya. tolong Bian unmute, sudah jawabannya tadi ya. Udah cukup jelas atau perlu di indah. ini lagi? Iya. Lakukan dengan banyak komunikasi ya. Baik formal maupun informal Yang sudah ada uh, Jelas Pak, terima kasih banyak atas penjelasan Oke, okay, baik Oke, okay, langsung Melangkah ke pertanyaan berikutnya Dari Bapak Adrian ini Masker kayak itu Yang ya. keempat itu Baik Berapa oke bitik? Pak Adian, uh, Pak... Pak, ya. Oh, ini suaranya berisik sekali Pak di sini. Jadi Pak Rahmat, ya, oke di Pak Ade, silakan. Pak Rahmat, mungkin uh, disapa. Apakah ada Pak Suhernomo di sini atau Pak Yose di sini? Pak Suhernomo mungkin ada. Oh ada Pak Hernomo baru masuk. Cuman ini masih ketahan Pak Ade sepertinya. Oke, okay. ini sedang proses masuk. Pak Hirnomo, bukan Pak Suhernomo ya. Pak Hirnomo. Tapi dari tadi masih joining terus. Mungkin ke hall atau bagaimana. Sistemnya kayaknya nih lagi putus-putus nih Pak Ade, jaringannya. Pak Yose. Pak Yose. Pak Yose. Pak. Hadir. Ya, yeah, spiritual value. Uh, apa? Spirit-spiritual safety ini dilakukan di PAMA atau Adaro. Belum mau sharing juga. Hmm. Pak Yose? biar memperkaya implementasi. Pak Yosi belum ada, ada, Pak. Ada Pak Yose? Pak Yose belum ada. Belum ada ya. Belum ada, ya. Oh, Oke. Okay, okay. uh, okay, uh, yeah. dari grup dari uh, kita dari Adaro Pak. Oke, okay, silakan. Dari Wisnu Adi, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Silakan Jadi, Pak Wisnu Adi. Uh, mungkin Pak Her agak susah masuknya ini. Uh, dicoba-coba yeah. terus. Oh, hmm. ya. Cuman kalau di Adaro ini uh, sebagai contoh kita saat ini uh, sering melakukan uh, acara uh, berdoa dan berbagi uh, ungkapan syukur atas kelancaran berusaha. Ini biasanya kita adakan di workshop uh, di workshop mitra kerja seperti contoh di Sis atau oh, di Pama oh, gitu. Uh, untuk semua operator itu mungkin uh, sedikit informasinya seperti itu pak. Uh, dan ini uh, biasa dilakukan beberapa kali itu. Kini itu aja pak dari uh, tanggapan sedikit pak. Ya, ya. Oke, okay, makasih kasih, pak Wisnuadi. Iya. Ya. Tentunya, anu ya beliau menambahkan terkait implementasi ya. spiritual safety yang di. Adaro ya Pak ya, yang ternyata sudah bagus dijalankan. Yeah. <bratat> Saya pernah lihat dulu di Instagram ataupun di Facebook ya teman-teman di Adaro dan mitra Kerja melakukan banyak <tuk dominating> <tuk acknowledging> ketika memang sedang diuji bagaimana biar produksi lancar, kemudian uh, karyawan sehat dan selamat kemudian diadakan uh, sholat duha bareng, sholat bareng di workshop, itu yang luar biasa gitu kan, ya sambil menghadirkan para uh, apa, penceritamah dan sebagainya pun juga di, di agama yang lainnya mungkin ya melakukan kegiatan-kegiatan yang sama, doa bersama memunajat kepada yang maha kuasa tadi ya, bahwa ya, kita meyakini bahwa semuanya selamatan berasal dari Uh, yang di atas gitu kan kita hanya bisa beritiar gitu kan Nah itu dilakukan di teman-teman Adaro dan mitra kerjanya luar biasa hmm. Oke okay, baik Terima kasih Pak Ade lanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak Ade masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab berarti langsung dijawab aja Pak Ade ya yeah. Oke okay. dalam tingkatan menuju spiritual tentu yeah. melalui tahapan IQ EQ dan akhirnya SQ ya, intelligence quotation, emotional quotation, dan akhirnya spiritual quotation. Mohon penjelasan tahapan menuju spiritual quotation. Ini pertanyaan dari Pak Agung Budiarto. Silahkan langsung dijawab, Pak Ade. Pak, Pak Agung ya. Ya, terus terang bahwa ini nggak enggak mudah, ya. Karena masing-masing orang punya perjalanan rohani, masing-masing ada yang dikasih perjalanan rohani, memang uh, dengan ujian-ujian sakit, dengan ujian-ujian kecelakaan, dengan ujian-ujian kegagalan, atau juga ada yang diuji dengan apa, ada yang hidayah masuk karena uh, kegemb kegembiraan, kegembiraan, dan lain sebagainya, tapi mungkin. Uh, apa istilahnya kita hanya bisa berupaya, berikhtiar ya. bagaimana apa yang menjadi uh, hal yang harusnya kita lakukan sebagai hambanya gitu kan. Lakukan aja sebaik-baiknya gitu kan. Uh, tidak perlu uh, apa uh, demotivasi bahwa kita masih banyak ke uh, dosa dan hilaf gitu kan. Yang penting kita mau bertobat, mau terus memperbaiki diri bergaul dengan teman-teman yang memiliki apa tuh value spirit yang bisa uh, meningkatkan uh, kemampuan spiritual kita dan lain sebagainya seperti itu jadi saya juga uh, apa istilahnya uh, seperti tadi yang saya sampaikan ini bukan bukan disampaikan oleh seorang ustadz gitu ya saya juga masih, masih masih masih masih belajar saya masih masih masih sebagai santri lah sebagai sebagai sebagai santri tapi Ketika bicara-bicara spiritual ini kalau saya harus menunggu sebagai seorang ustaz dan sebagainya kan nggak mungkin gitu Saya meyakini baligul ani walau ayah sampaikanlah walau hanya satu ayat Kalau kita taunya bismillah sampaikanlah makna bismillah kalau kita taunya al-fatihah sampaikanlah al-fatihah gitu kan Jadi nggak perlu nunggu kita itu suci dulu dan sebagainya apa yang yang kita bisa berikan eh, apa menurut kita ini Uh, apa nilai-nilai yang sudah uh, dianut ini uh, baik ya baik uh, ketika ini bisa baik juga buat orang lain berbagilah nggak apa-apa tanpa harus menunggu kita perfect dulu gitu seperti itu ya. hmm. nanti akan mengikuti insyaallah menurut saya dan mudah-mudahan uh, konsisten uh, dengan uh, selalu dikelilingi oleh bapak-bapak teman-teman sanak saudara yang selalu memberikan makna-makna atau nilai-nilai positif kepada kita. Di, di di peserta ini adalah guru-guru saya. Semua ini ada Pak Pak Eko Gunarto, ada Pak Dwi, ada Pak A yang selalu memberikan eh, apa ya motivasi, motivasi spirit, spirit spiritual. Ya, yeah, yeah. spiritual yang luar biasa gitu kan? Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang bisa membuat perjalanan seseorang eh, menuju kepada tadilah, eh, sebenarnya meningkat, meningkat. putus eh, Pak teman deh. Hmm. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Baik. Salah uh, satu cukup jelas Pak Agung ya. Wah wow, Pak Agung. Uh, selamat datang Pak Agung. Saya kalau nama dengar nama Pak Agung Budiarto saya akan-akan bukan Pak Agung yang itu. <laughs> Oke. Okay. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Saleh Sidik Pak. Ya Pak Agung. Ada tambahan? Oke, okay, masih di mute ya. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi berikutnya dari Bapak Saleh Sidik. Halo. Apa? Iya. Halo. Oh, oh ya, udah. Ya, Pak Agung. Uh, Pak, gini Pak, uh, kalau kita bicara yang kita bicarakan tadi kan kita ada tataran habluminah, habluminalos sama habluminanas ya Pak ya. Nah, kalau bicara soal binanas kan kita masih dalam tahapan bagaimana EQ masih berjalan ego masih berjalan. Ya kan? Nah, artinya tataran-tataran yang hanya di dalam duniawi saja gitu seperti SOP lain sebagainya dan itu menjadi pembelajaran, menjadi sebuah pembelajaran untuk menuju kalau seperti ini nih ada sesuatu yang yang harus dipikirkan di, di luar daripada ego Sehingga muncul daripada emosional, berpikir emosional, berpikir di situ dan itu bisa menembuhkan terhadap Allah ke dalam spiritualnya. Dan kebetulan di dalam ilmu sepsi itu sangat sedangkal sekali, karena kalau kita bilang, kalau kita bilang bahwa Hendrik itu ada 88, 10, 2, itu takdir, kita nggak bilang, kalau kita bicara takdir, selesai Pak, selesai kita nggak ada gak ada istilah begitu Pak. Jadi mungkin tahapan yang saya maksud adalah bagaimana tahapan spiritual itu bisa dicapai melalui daripada historical-historical dari EQ dan IQ gitu aja Pak. Mungkin panjang nanti bisa offline Pak. Terima kasih Pak. Ya. <laughs> Oke, okay, okay. terima kasih. Terima kasih Oke, okay. terima kasih. Penjelasan tambahan dari Pak Agung. Kalau sesama trainer itu luar biasa. Nanti bisa dilanjutkan kopi darat. Pasti seharian nggak selesai ya Pak Adik ya. <laughs> ya betul Pak. Oke. Iya iya. Kita lanjutkan pertanyaan. Bisa Pak Agung kok Kopi? Pak Agung, kopi suara saya? Kopi Pak. Kopi Pak. Okay, baik. Oke, baik. Pak, pasti ya. menjelang pukul 12, tapi pertanyaannya masih ada terus nih. Luar biasa. Jadi nampaknya ini materi yang sangat... <Chat> Pak Sidik menanyakan bisa share tips untuk mendorong pimpinan agar HSE uh, real spiritual biasanya bos kan lebih senang kalau dikasih lihat tentang keuntungan keuntungan gitu ya Pak ya, itu pertanyaannya Pak Adik jadi tipsnya yeah, yeah. bisa diberikan sharing tips tentang bagaimana cara mendorong Uh, pimpinan agar mereka benar-benar apa istilahnya benar-benar uh, menerapkan, menerapkan spiritual ini gitu oh. dalam pekerjaannya. Iya, yeah, yeah. yeah. karena kan biasanya kalau kita berbicara pimpinan yeah. biasanya orientasinya ke keuntungan gitu Pak Ade, Keuangan Engga. keuangan. Yeah. Yeah. Saya, aduh, mungkin uh, uh, uh, uh, B. Aduh, di nih. Adel Gusto ini paramat. Oke, Pak D yeah. okay, silakan. Sebentar, sebentar. Ah, uh, itu tadi klik ada pertanyaan berikutnya belum centang uh, Oke, okay, baik. Pak Rahmat, di tempat saya eh, tidak ada tips khusus ya, tapi eh, kita coba menggunakan beberapa media, misalkan eh, apa ya eh, ada grup WA kaitan tentang spiritual, di mana melibatkan pimpinan di sana. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang digagas oleh karyawan, di mana eh, pimpinan juga diajak hadir untuk minimal memberikan sambutan dan dia duduk untuk bisa ikut bersama-sama ya. Uh, saya sendiri kadang-kadang uh, memberikan apa ya sharing-sharing beberapa hal, tapi tidak to the point ke ke apa ke personal, uh, tapi ke, ke ke grup tersebut gitu kan, yang dimana di sana itu ada, ada ada pimpinan gitu kan, karena. Kita juga harus mengidentifikasi ada yang mereka menyukai ke bidang eh, apa ke bidang eh, spiritual tersebut, ada yang ada yang bukan tidak menyukai yang mungkin memang masih masih belum belum ke sana masih menyukainya itu angka-angka eh, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan mungkin dengan cara-cara yang elegan aja, eh, tapi eh, di sana mereka eh, hadir, terlibat. Terus karena ini ini, ini berproses itu berproses lama kelamaan ketika dia hadir mungkin nanti akan mengikutin jadi seperti itu. Demikian mungkin tidak ada tips khusus sih Pak. Para, para. <gap> ya. <gap> Baik. Pak Ade, aduh ini pertanyaannya banyak nih Pak Ade, jadi mohon sabar. Satu pertanyaan lagi mungkin masih bisa ya? Baik masih ada. Masih ada waktu lagi ya. beberapa saat nanti mungkin. Nanti di akhir acara tentunya para senior kita, Pak Dwi, Pak Eko, ataupun Pak Alwahono, atau siapapun yang hadir di sini, ingin menambahkan sesuatu. Baik, ini pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Adrian. Keselamatan dalam konteks pekerjaan kita sering selalu tentang celaka, bahkan kematian. Dalam agama sendiri, kematian itu merupakan bagian dari takdir. Sedangkan dalam konteks sains, ilmu pengetahuan, kecelakaan atau kematian itu bisa dihindari atau dikendalikan. Bagaimana hubungan nilai-nilai sains dengan nilai-nilai agama ini bisa bertemu atau sesuatu yang sejalan? Ya, ya, ya, ya. Terima kasih. nih uh, Pertanyaannya Pak Ardian. Uh, saya harus harus menjawab dari dari mana ya untuk untuk uh, apa uh, pertanyaan ini bahwa uh, ilmu uh, semua uh, bersumber itu dari dari yang di atas ya, dari yang di atas uh, apa? Allah yang maha memberikan ilmu kepada kita ya. Cuman kita aja sekarang manusia yang sekarang mengkotak-kotakan ada seolah sains secara tersendiri kemudian agama secara tersendiri dan lain sebagainya gitu kan. Uh, ya mungkin saya nggak bisa nggak bisa ini nggak bisa secara ini secara secara eksplisit uh, bagaimana menghubungkannya uh, untuk uh, pertanyaan Pak Ardi. Dan itu tadi, Pak Rahmat. Oh, baik. Ya. Sebenarnya ya. kalau sedikit bisa menambahkan, Pak, ya. Kalau takdir itu kan sesuatu yang sudah terjadi, ya. Nah, kalau belum terjadi tentunya kita masih bisa melakukan upaya-upaya. Ya, tentunya. Pak Rahmat. Ya, saya rasa ilmu dan agama dengan sains itu sesuatu yang sangat kuat hubungannya, Pak, ya. Nggak bisa dipisah-pisahkan. <laughs> baik, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat, ya. Pak Rahmat. Okay. E, terkait dengan pertanyaan yang barusan, mungkin kalau boleh, kalau saya mau sedikit saja komentar dan mungkin menjawab, karena memang betul pertanyaan seperti itu banyak sekali terjadi. Boleh, oke, okay. Oke. Okay. boleh saya, saya kasih komen. Silakan, kita okay. kasih waktu. Eh saya coba ya karena ya, memang ya. waktunya terbatas. Silakan, Pak. Ini dari ya, Pak ya. Nezar ini. Pak Hendy Umar ini. Oh, Pak ya. Hendy Umar. Oke, Pak Hendy ya. masuk silakan. Sebutkan nama, Bos. Oh iya, kita nggak kelihatan ada nampak Pak di layar. Iya, saya kalau pakai video uh, <laughs> unstable ininya. Uh, okay. apa namanya? Sinyalnya. Nah, oh, baik. Lanjut. Okay. Lanjut, Pak. Jadi gini, yang sepengetahuan saya ketika kita bicara takdir, kalau dalam ilmu safety yang saya tahu, takdir itu hanya satu 1%. 99% itu adalah pasti itu kesalahan manusia. Jadi contohnya kalau satu persen misalnya. Karena gini, kalau kita bicara, kalau kita kaitkan bahwa, oh semua itu, takdir kematian kecelakaan nggak bisa seperti itu itu sama halnya terjadi dengan uh, kondisi sekarang ini beberapa suaranya nggak kedengaran ya. Pak ini suara hilang terkait dengan satu hadis juga pak Ade namanya uh, ladok Aduh, putus-putus suaranya. Terputus ya? Hmm. Yeah. Jadi, WhatsApp aja. Oke, okay, baik. Pak Indi, mohon maaf suaranya nggak tercapture ya, Pak. Kita coba... Lanjut ya. Baik. Karena suaranya nggak kedengaran di sini. Satu pertanyaan lagi, Pak Adit. Mohon maaf nih. Dari kembali ke Ibu Dina... Menurut teori tentang kecelakaan kerja 2% karena faktor nasib. Artinya bahwa ini adalah kehendak Allah. Bagaimana menumbuhkan konsep spiritual pada karyawan. Nah ini hampir-hampir nyambung dengan tadi nih. Nanti kita bikin kuliah khusus sama Pak Ade. Oh iya. Ade. Mungkin di screen Pak pertanyaan yang sama. Nah, nah, pertanyaan Mungkin yang, yang kurang lebih sama Pak. nih kayaknya. Terlalu yeah. sama Ya, ya. Tapi mungkin dari Pak Ade ada tanggapan? Iya, uh, saya pikir closing aja ya. Ya. iya, ya. uh, Halo, iya, okay. iya, Putus iya, iya, Putus iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oke, okay. uh, terima kasih Bapak-Bapak atas uh, diskusinya yang menarik ini. Tentunya juga saya dalam uh, hal ini masih proses pembelajaran bagaimana uh, apa, uh, melakukan internalisasi nilai-nilai spiritual ini di ya uh, di tempat kami gitu ya. Inilah ada uh, dari aspek uh, apa aspek spiritual uh, di mana. Oh. Okay, uh, ini adalah yang sudah saatnya kita uh, apa, Kevin. Sebagai bagian daripada uh, apa uh, memperkaya referensi dalam hal pengolahan K3 gitu kan. Yang lebih bermakna, yang lebih berkata. Suaranya putus-putus Pak Ade kayaknya jaringannya kurang bagus. Mudah-mudahan uh, bermanfaat, kurang begitu. Kalau terputus-putus, saya kembalikan kepada moderator Pak Rahmat kalau terputus-putus suaranya oke okay, oke okay, baik baik ya, baik ya. baik Pak Adik terima kasih luar biasa ini ternyata spiritual safety ini tentunya menjadi satu apa ya satu uh, ini ya satu pandangan baru yang tentunya ini sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari kehidupan kita tapi saya rasa ini menjadi satu wawasan yang baru yang sangat menarik Pak Ade, terbukti dari pertanyaan para peserta ini nggak ada habisnya nih, masih tanya-tanya-tanya, jadi penasaran lagi. Ini tentunya menjadi hal yang sangat baik buat kita semua. Makasih banyak Pak Ade atas sharingnya. Oke baik, di penghujung waktu kami mohon kepada Pak Eko, Pak Eko mungkin ingin menyampaikan sesuatu, dan Pak Dwi kami persilahkan Pak, masih ada waktu beberapa menit. Di uh, baik, dikopi? Baikko, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Uh, sedikit aja Pak Ramad dan untuk kawan-kawan semua uh, kita sudah tiga kali S3 ya? Yeah. Pertama, safety leadership kedua, Behavior BCP yang ketiga, spiritual BCP, kan gitu ya? Yeah. Nah, pertanyaannya, atau mungkin diskusi ke depan, safety leadership itu mungkin harus memiliki spiritual behavior. Nah, silahkan itu peluang untuk diskusi lebih lanjut. Itu saja dari saya, Pak Rahmat akan okay. menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini semoga puasanya berlangsung penuh dan Amin alhamdulillah amin Amin Amin terima kasih makasih Pak Eko ya makasih Pak Eko ya. Ya, ya satu makasih. membuka cakrawala baru pemikiran kita nih ya ada satu quote pertanyaan yang sangat menarik untuk kita tindak lanjuti ke depan Pak Dwi ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Dwi Oke, saya pikir dua jempol untuk Pak Adi yang telah mengemas, mengintegrasikan CT ya, dengan spiritual dengan sangat cantik. Memang ini belum akhir ya, ya sebuah jernih saya setuju sekali Pak Adi. Dan jernihnya adalah nanti bermuaranya pasti akan jadi value. Jadi nanti akan sampainya di sana. Kalau sampai di value, akan di, bisa diterima oleh semua pihak. Nah, setelah value nanti, yang spiritual akan, value-nya akan ke atas, gitu ya. tapi yang tidak spiritual, value-nya adalah kebanggaan dia hidup di dunia. Tapi nanti akan ketemunya akan lebih banyak. Jadi ini setuju Pak Eko? ini diskusi berikutnya nanti akan lebih cantik. Dan ini saya setuju Pak Adi, ini sebuah jernih yang yang worth untuk di bersama-sama kita uh, keroyok gitu kurang lebih ya. Baik, selamat lagi selamat. Luar biasa. Ya, makasih Oke, makasih baik -baik. Pak Dewi, Pak Eko, dan Bapak-Bapak yang lain ya. Berarti ini uh, tepat pukul berapa nih? Jam 12. Uh, jam 12 ya. Kita akan akhiri Bapak-Bapak, mudah-mudahan ini belum not the end materi ya, Pak Ade ya, masih tentunya masih banyak sekali hmm, yang uh, apa harus didiskus, gitu ya, yeah, harus yeah. diperkuat lagi gitu, karena maknanya sangat dalam gitu ya, maknanya sangat dalam, hmm. tentunya perlu satu ini, satu apa ya, uh, satu pelibatan dari hati nurani kita gitu ya. Jadi luar biasa penyampaian Pak Ade, terima kasih Bapak-Bapak yang telah hadir di sini.